LDK To Love Under One Roof Menceritakan sepasang muda-mudi, Aoi Nishimori dan Suse Kugayama saling mencintai satu sama lain Dan mereka mulai hidup bersama secara diam-diam Tiba-tiba sepupu Suse bernama Reon Kugayama mendatangi mereka Rahasia mereka ditemukan oleh Reon Sekarang mereka bertiga, Awi, Suse, dan Reon mulai hidup bersama ayu utah my promise to naku itu berkisah tentang toru yang sudah beranjak dewasa tapi tidak memiliki keberanian untuk mencintai suatu ketika toru berjumpa dengan teman lamanya yang bernama tajoya setelah itu toru pun menemukan sebuah puisi yang mungkin akan mengubah takdirnya dua hal ini membuat toru memiliki keberanian untuk menghadapi rasa cintanya dia bertemu dengan seorang gadis bernama Nagi yang merupakan bagian dari tadirnya, Nagima memiliki rahasia yang membuat Toru terkejut. Auno Kairi Miji Masa SMA adalah masa yang penuh kebahagiaan, apalagi bisa menghabiskannya dengan teman-teman yang kita sayangi. Namun, semua berubah setelah SMA-nya selesai. Apa yang akan menanti adalah kehidupan dan realitas sosial yang kejam. Film ini menceritakan tentang tujuh orang sahabat yang mencari jati diri dan tujuan hidup mereka setelah masa SMA usai. Ada yang tetap di kampungnya, Maibashi, dan ada yang pergi ke Tokyo. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin, tetapi sayangnya dunia ini tidaklah seramai itu pada mereka. Rainbow Dash Menceritakan tentang empat siswa SMA yang diantaranya adalah Natsuki Sahiba, Tomoya Junaga, Chuyoshi Naoi, dan Keiji Katakura Mereka berempat adalah sahabat dekat Meskipun mereka memiliki kepribadian dan hobi yang berbeda Hari-hari mereka selalu diwarnai dengan kegembiraan dan penuh semangat Natsuki menyukai salah satu siswa perempuan SMA yang bernama Anna Kobayakawa Dan kehidupan sehari-hari mereka mulai berubah Anitomo atau Brother Fry, Sota Nosino adalah siswa SMA yang memiliki wajah yang tampan. Dia bertemu dengan Mai, yang merupakan adik perempuannya Yukiro Nanase. Mai adalah seorang siswa SMA dan memiliki pemikiran yang lucu. Suatu hari, Sota bercanda dengan Yukiro. Dia berkata, "Adikmu terlihat lucu." Lalu Mai mendengarkan ucapan Sota tersebut melalui dinding tipis antara kamarnya dengan kamar Yukiro Nanase. Alur cerita yang diusung drama ini sangatlah menarik Anda akan dibuat kagum dengan peristiwa demi peristiwa yang dibangun dalam sebuah alur yang tidak biasa Bahkan rasa penasaran Anda karena alur yang dibebarkan dengan seni yang tinggi kok Kogurenao adalah siswa SMA yang pemalu dan imut Suatu hari Onise Taiga bertanya padanya, Apakah aku ingin berkencan dengan saya dengan janji bahwa kami akan menikah? Lalu, Nao tidak dapat menolak proposalnya karena dia takut padanya. Cheers Boy Haruki Bando adalah mahasiswa Universitas kelas 1. Dia selalu aktif bermain judo sejak dia masih kecil. Tetapi karena masalah cedera bau menyebabkan dia berhenti berolahraga teman masa kecilnya bernama Kazuma Shimoto juga keluar dari judo dan meminta Haruki Bandu untuk membentuk grup pemandu sorak bernama Breakers bersamanya. Breaker adalah tim pemandu sorak yang terdiri dari hanya laki-laki. Ina Kunare Kunjo Berlokasi di pulau bernama Kaiden yang misterius tempat-tempat orang terlantar dan tempat pembuangan sampah. Seorang pria bernama Nanakusa dan seorang wanita bernama Yu Manabe sudah menjadi teman sejak mereka masih kanak-kanak. Sekarang, mereka berdua telah menjadi siswa sekolah SMA dan mereka bertemu lagi di pulau Kaiden. Mereka berdua, Nanakusa dan Yu Manabe, Terlibat dalam berbagai kasus yang sebagian besar tidak akan berani terlibat atau menjadi terjerat. Your Eyes Tell Film ini menceritakan sepasang kekasih bernama Rui Shinozaki dan Akari Wagi mereka saling mencintai dengan tulus dan menerima kekurangan masing-masing Rui merintis karirnya sebagai seorang petiju yang sukses namun secara dengan tiba-tiba ia memutuskan untuk meninggalkan pemimpinnya lantaran suatu hal Riu berubah menjadi sosok yang berdiam dan bergabung dengan kelompok mafia sebagai penagih utang. tetapi ada satu kejadian yang membuat Rui berubah dan meninggalkan kehidupan gelapnya sekarang Rui menjalani kehidupan sederhana dan bekerja serabutan. Divock 12 Divock 12 adalah kebalikan dari covid dengan ide yang mendasari Aku ingin membalikkan keadaan covid-19 dengan 12 kreator Divock 12 sendiri adalah proyek yang bertujuan untuk menghasilkan 12 film pendek oleh 12 sutradara Proyek ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk kreator dan aktor yang terdampak pandemi. Anata Nobandes, pengantin baru bernama Nana dan Sota, pindah ke sebuah apartemen. Dua situasi berbeda dari serial drama terjadi. Bagaimana jika Sota menghadiri pertemuan residen dan bukan Nana, dan bagaimana jika permainan pertukaran pembunuhan tidak dimulai?